Pergi menjauhi romu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu Sungguh mulia Dan Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar yang kau pikirkan tentangku tak tersela Yang suci Kau sahabat Dan kau dekat Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa memba Setia anu. Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar oh, Sungguh indah yang kau pikirkan. Selami bagiku Sungguh indah Sungguh besar Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah yang kau pikirkan Selami bagiku, sungguh indah, oh. sungguh.